Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anas Yusuf plt Bupati Bualemo Menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya Terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Badan Wakaf Al-Quran Yang hari ini telah datang Dan membawa oleh-oleh yang sangat luar biasa Bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bualemo Semoga Dengan adanya Hibah atau pemberian Al-Qur'an dari badan wakaf Al-Qur'an ini akan lebih menambah keimanan dan ketakwaan kami seluruh masyarakat Boa dan saya mengharapkan kepada calon penerima atau yang sudah menerima mari biasakan membaca Al-Qur'an lalu diamalkan dalam kehidupan suara hari Semoga dengan apa yang kami sampaikan ini membaca dan mengamalkan Al-Qur'an Insya Allah Kehidupan kita akan tenang dan sukses di dalam meraih berbagai macam tujuan di dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mari berwakaf melalui BWA, Badan Wakaf Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.